Nah, nah, bahan -bahan. Nah, kalau aku sebenarnya juga enggak ingin sih ya Pak dia punya kenangan masalah itu seperti apa Jadi cerita bermain apa ya kayak gitu Enggak gitu. punya punya apa punya, punya bayangan itu Enggak punya apa, pengalaman yang, yang aku ingat sampai sekarang gitu Cuma kalau aku meriah nah. Apa yang namanya kayak gini Kerinduan ini aja lah. kalau melihat si uh, Keterbatasan sosial ya Keterbatasan sosial Sosialisasi Anak kecil yang sudah mulai terbatas itu. Karena produk, produk Permainan sekarang yang sifatnya individual Kalau Tentang bentuk permainan atau playground Bentuknya itu Dari dulu kita nggak punya Playground seperti bayangan elektron versi orang barat kan? kita kecedungannya kan merespon merespon ruang terus itu kita dibikin kayak ruang uh, imaginary bermain ini, dengan model tanah lapang sudah cukup, kita bermain jadi jadi uh, ingin membantu mereka untuk masa di Vienna saja kalau aku sih membayangkan masa di tentang permainan aku sih ya aku bayangkan tentang keiaran-keiaranmu ketika habis bermain tahu-tahu kepala pecut kaki itu nah mau lihat keadaan sekarang mereka-mereka ya tidak jauh dari pokok pola e, permainan anak-anak sekarang itu hanya sebatas permainan rumahan sosialisasi sepermaikan anak-anak itu kurang dibatikannya, dia cuma terbatas mainnya dengan tetangga-tetangga tetang. dekat aja. Uh, ya akhirnya keterbatasan, uh, keterbatasan sosialisasi si bocah ya tidak, tidak apa ya? uh, kurang biar ada keterbatasan ruang, kemudian itu menjadikan mereka lebih kreatif untuk membuat permainan yang lebih uh, menyikapi ruang yang ada. Jadi, gimana menurut kalian tentang itu? Iya, ya, Kalau dulu waktu kita kecil ya seperti itu, mengcreate permainan yang enggak ada, kita membuat permainan itu kan yeah. lebih apa ya? Yeah. Lebih liar, lebih ya, liar, ya, benar, benar, benar liar, benar itu apresiatif gitu, yeah. memotivasi pola pikirnya sendiri untuk membuat permainannya, produknya dia itu, gitu. Sementara sekarang kan semuanya sebaik instan digital sudah, dia ya. cuma main PS atau apa-apa, nah, dan ya. akhirnya dia actionnya cuma dengan yang sempit, mungkin di alamat rumah atau di rumah, sementara khayalan dia uh, apresiasinya dia, dia harus bermain dengan banyak orang ya aku oh. cenderung aja, cuma itu ketika Tawaran playground dari pokoknya sangat sulit sekali. Kalau Pak Ujang yang punya anak kecil gimana? Tempat yang namanya playground, playground itu enggak ada, cuman bermain di kali, bermain di tanah lapang, di lapang, belud, hmm. keras mengangkat, hmm. tapi kreatif dan ada lembutnya hmm. tentunya misalnya kita diajarin sesuatu, kita dibikin sesuatu sama yang lebih besar dari kita, lalu kita melihat tempat diajarin terus kita akhirnya bikin sendiri nah, lebutannya kelut di situ maksudnya kreatif gitu tapi kalau kalau yang permainan-permainan uh, yang sudah ada terus dijual itu itu juga dari bahan-bahan alam yang orang-orang kampung yang sebetulnya bikin bikin sesuatu yang tadinya nggak terus dia karena dia bisa bikin untuk dijual itu jadi bukan pabrik, dari layanan, kita kreatif. Terus kalau, kalau untuk, untuk yang sekarang, sebetulnya kita nggak bisa juga sih untuk kembali ke zaman dulu lagi sebetulnya. Tapi bagaimana dalam kondisi sekarang ini, kita tetap ada seperti yang dulu gitu, misalnya kita mau kembali ke zaman dulu, sementara barang-barang produk, kita bikin keseimbangan aja Contohnya gini, uh, playground yang, yang kita rancang sama pokok dan teman ini, uh, dari pengalaman anakku yang tiap hari aku nganter sekolah gitu kan, bikin anak-anak kreatif sebetulnya, makanya ya mudah-mudahan di, di, di program ini kita bisa bikin sesuatu yang bisa memancing pikiran mereka aja. Ya, pemilihan senimannya, kenapa yang diajak eh, Ada bisa disebutkan siapa saja, kemudian alasannya? Kalo kali ini aku, aku ngajak dua arsitek, dua pematung, aku memilih mereka karena ya e, karena apa, bentuk permainan yang kita mau create kita, kita mau buat itu tiga dimensi dan mereka itu disiplin dari disiplin tiga dimensi Matung dan, dan e, Arsitek alasan alasan e, saya memilih misalnya Pak Eko barang apa material-material yang yang murah itu so, berpayok Terus umat pematung, dan juga dia bekerja dengan kayu dan kayunya dari tiap dari limbah-limbah dari bekas kayu Dia juga jadi modal untuk mungkin gimana cara membuat uh, bentuk permainan dari bahan kayu yang murah jadi poin awal aku mengajak mereka gimana cara benda permainan yang materialnya murah bisa didapat di sekitarnya terus tidak butuh perawatan yang sangat uh, rumit jadi uh, lebih besar natural dan sederhana sesuatu bangunan yang simpel yang tidak membebani uh, lingkungan gimana tempat itu ada ya. tempat permainan itu berada ya. terus Heddy juga kenal pematung yang Punya modus yang sama, mungkin sesuatu dari limbah dengan menggunakan misalnya dengan kaim, ka, kaleng, kaleng kayu gitu. mem kayu modus yang sama, modus yang sama, modus yang sama, yang sama, pikir itu juga modus uh, skill-nya ketika dia sama, itu, yang sama, modus yang sama, sebenarnya ini uh, lebih apa ya komposisi penyeimbang sebenarnya mm -hmm. <laughs> e, karena ada Pak Eko saya mencari sebuah arsitek yang kira-kira bisa mengimbangi bahwa karena dan aku juga dalam ini sih ada spirit e, sih? kerja lintas disiplin sih lintas perguruan tinggi misalnya kalau kalau Ali dan Yudi dari sisi supaya kalau dari Uktiwi misalnya kenapa pasang... saya saya masa mengajak anak isi lagi, loh. saya coba sih uh, orang di luar isi seperti apa yang teriak. Nanti saya pun Kalau coklat dari mana? Dari apa? KPM. KPO, Nah itu makanya uh, karena saya kenalnya arsitek yang muda yang sebenarnya berdua juga misal uh, kesulitan dari cara-cara arsitek yang benar-benar bisa bekerja dengan Rancangannya dia ya, ya, ya. bisa bicakan dari gambarnya sampai ke pembunuhannya. Saya kenal Joko, ya. oke saya bisa, saya kejut Joko nanti. Jadi udah, ini jokoh. proyek seni rupa pertama itu. Terima Dia Jadi sebenarnya jokoh. juga agak nervous ketika diajak sampai ke wawancara. Wawancara ya. seperti ini no. karena benar dia tidak ngomongnya kayak karu karuan, kebanci-banci yang kemarin saat tidaklah sulit. Tidak terbiasa dengan lingkungan seperti ketika presentasi, presentasi inter entar ini boleh presentasi ke client toh. Hmm. jadi menurut kamu karena ini pengalaman pertama kamu. Jadi juga Selain proyek yang jadi kamu ya. Uh, iya. Ya, <laughs> <laughs> proyek tantangan. Jadi karena tantangan pokok -po poin-poinnya tadi penggunaan material murah hmm. uh, maintenance sedikit tapi angka material bisa jangka waktunya panjang. Hmm. Dan uh, tantangannya sih membuat objek ya juga ingin anak-anak, mungkin juga fungsi, ya, mungkin juga ini apa ya tantangan buat semuanya karena semuanya mungkin orang maturn kecenderungan ketika membuat karya ini sesuatu yang monumental dan kecenderungan monumental yang besar, ya. karena terbiasa dengan oh, tiga dimensi yang bentuk anak kecil, yang ukurannya tidak begitu besar dengan bahan material yang sangat terbatas, tidak bisa mungkin itu enggak ya, gitu. ya sama seperti ya gitu keti kecenderungannya mungkin membangun bangunan yang Nang itu tiba-tiba dikasih soal untuk mencoba bentuk yang sangat sederhana itu seperti apa? Jadi kalau, ya, kalau pengalaman Joko sampai proses yang sekarang mendesain itu kejadiannya berubah itu gimana kesannya? Seru. <SILENCIO> Seru. <Sebenarnya? SILENCIO> apa bedanya sama kalau kerja untuk bikin uh, bangunan? Uh, ya, yang aku tahu ya pemantung dan arsitek itu sebenarnya tidak jauh beda. Dia membuat objek tiga dimensi, berupa kebendaan. Cuman yang aku seru, yang aku cukup mengerti prosesnya itu. Uh, kalau arsitek biasanya saya menemukan orang, klien, terus beberapa hari kemudian saya mengajukan ilustrasi gambar perencanaan, disitu ada diskusi, ya kan ada diskusi, ada proses perbaikan, istilahnya asistensi dan akhirnya sampai ketemu titik temu baru angkatan luar yang, nah itu itu uh, secara teknik arsitekturnya ya. kalau yang pematungan seluruhnya uh, dia seolah-olah sepertinya gimana ya, mungkin salah persepsi seniman kadang bekerjanya diimir sama anak arsitek, dia istilahnya kurang gitu. tahu-tahu gitu dia ketika jalan mana termusibat sih awal apa kalau jadi gitu. ya dia prosesnya konsep ya mungkin seperti itu tuh. setelah ketemu konsep baru dia dapat dapat konsepnya apa bla bla bla tapi juga ya untuk kepentingan seniman yang tidak seperti itu juga ada itu e, kalau di, di proyek ini e, sebetulnya bukan nggak bisa tapi bukan malas juga kadang-kadang lebih cenderung ke, di lapangan gitu misalnya apa apa sih rencana kita besok nah makanya kita punya ide terus orang arsitek bikin ide itu nah, nanti berkembang saat di lapangan misalnya saya punya ide ada sih rencana membuat tempat tempat sampah yang organik, organik gitu, dari kaleng itu kaleng cat besar itu jadi rencana saya itu enggak, enggak, sebetulnya bukan untuk sampah beneran tapi untuk ngajarin si anak-anak nanti mulai dari TK kita ajarin menaruh sampah di tempat yang sudah ditentukan misalnya plastik sendiri organik ya itu rencana kedua mau rencana ini, ini mau bikin seperti bukan ayunan selama ini kan orang anak ayunan tapi timbangan bikin dari semen ada kayu sini bolong kayunya dia anak-anak bisa belajar nimbang kita taruh batu berapa, ini supaya seimbangannya jadi bukan ayunan, seperti ayunan tapi bukan ayunan itu rencana jadi itu kecil, makanya kalau ide ini orang arsitek dengar, mereka gambar kan asik gitu loh nah tapi pas di lapangan kita praktisnya gitu loh langsung kerja makanya saya berpikir gitu bagaimana caranya kita bikin mainan yang bukan berarti lain, bukan berarti aneh tapi karena aku juga e, bukan psikologi anak, tapi secara nggak langsung kayak belajar psikologi anak. Misalnya aku ngantar anak tiap hari sekolah DK, terus aku melihat permainan anak di TK itu kayak apa. Terus kayak monoton dari zaman 45 mungkin sampai sekarang itu aja prosotan bender-benderan. Jadi nggak berpikir, cuman enak. Mereka nikmati tidak berpikir, makanya aku berpikir bikin timbangan ini tujuh, tapi kok bisa sama berat misalnya gitu. Nah itu sudah punya ide itu. Jadi fungsinya arsitek di sini e, membuat teknis penjabaran dari sistem lima atau mereka juga bikin karya sendiri atau gimana? Pada awalnya aku berharap mereka bikin karya masing-masing. Pada awalnya begitu. Semua orang bekerja? Reman masing ketika terus terus di weekend. Ketika di lapangan ada keinginan untuk kolaborasi atau melihat secara masing-masing gitu. pada awalnya begitu, tapi ketika kita menemukan aku kira juga karena ini eh, pertama mereka untuk diajak di, di, di, di, di kerjasama dalam proyek ini, <S Bardang MenContain15> ini <.itals> uh, dinamika yang terjadi itu apa ya, seru gitu sementara patung uh, seperti Pak Umar bilang tadi menunggu di lapangan, sementara uh, dengan bahasa praktis harus ada ya. perencanaan dulu iya, gitu ya kan, baru keberapaan. itu yang menjadi agak seru orang yang biasa tidak berimprovisasi dengan orang yang suka berimprovisasi itu yang, yang yang apa ya jadi ya benar-benar dinamis dari awal dari kita nggak kenal kita jadi tahu cara kerjanya terus ada ide begini ide begitu gitu kan sampai tertenggang uh, waktu ya deadline waktu yang ditentukan untuk seperti apa sih untuk permainan itu? Saja, itu aku sendiri susah menunggu kolaborasi ini. Gitu ya. wow. Karena kita tadi sangat-sangat dinamis. Perkembangannya bisa sampai tiap menit itu ada perkembangan baru. Gitu. Gitu nah, ya. ya, Lagi pula gini, proyek ini proyek yang bukan kita punya satu PT besar untuk membiayai kita. Dan bentuknya jelas, kita nanti jadinya seperti ini. Itu mungkin bisa berpikir total kita gitu loh. Dan proyek ini bukan seperti itu. Proyek ini harus kita kerjasama sama orang kampung, terus kita nunggu keputusan dari pabrik maduisme. Dan bagaimana kita menjelaskan ke pabrik itu Kalau kita bikin detail seperti itu, hmm. ya kan? Nah, bisa butuh waktu, ya kita kan? uh, gitu juga uh, jelaskan ke publik enggak uh, rumit Tidak saya anak-anak di sana. Ternyata terus playground itu sepi, anak-anak mau main di sana gitu. Kira-kira tadi angkat menyikapinya bagaimana? Kalau meniko pribadi aduh sebenarnya untuk sampai sebelum di dibangun itu, tapi kalau memang dalam waktu kita nggak mungkin dia uh, ya mau pikir tetap nggak bisa dijawab karena ini masih perputarannya masih sangat dinamis dan bener sih kan? seperti yang kita diskusi dengan teman-teman bahwa ini bener-bener playground ketika mengkri juga bermain, bener. kita non-design, kita bener-bener uh, bermain jadi belum ada sampai di tangga titik, belum ada, jadi masih berputar terus? Kalau itu aku bisa jawab. Uh, berani jawab uh, Ada tiga TK di situ. Itu aku pernah nangat, berapa minggu il nganterin anak, kalau setiap satu anak itu jalan-jalan ke lapangan, semua itu. Setiap satu. TK yang lain juga setiap hari apa itu jalan-jalan ke lapangan, itu berbaris-baris di lapangan. Sementara di lapangan itu ada orang pesat main bola, ada orang lagi motor-motoran, itu kan berbahaya, ada panas di situ. Makanya, untuk, untuk langkah untuk biar supaya rame, setidaknya setiap pagi hari-hari tertentu itu dipakai oleh ATK. Dan saya sudah mengumumkan di STK tempat anak saya. Itu nanti jangan ke lapangan ke sana. Itu sudah ada. Gak pasti itu, dipakai anak itu. Jadi ada tiga sekolah di situ, nanti pas pembukaan, nanti kita undang seluruh TK di itu. Jadi, gak ke lapangan lagi. Jadi, ke, ke tempat itu bermainnya. Dan ibu-ibu pernah bilang sama saya, salah satu ibu-ibu yang TK itu, tiap sore atau tiap hari-hari tertentu, mereka mencari tempat bermain di Batol. Ada di masjid itu dibikin lapangan bermain anak. Nah, mainnya sampai ke sana bayang takih tidak ada yang tempat bermain anak makanya saya punya langkah ke depan kalau ini e, tidak jadi sebelum jadi bukan seluruh TK dikasih undang open untuk seluruh TK tiap siapa Amin. kalau oh, aku sih melihat fungsi playground ya e, dia itu wadah yang sifatnya penyegi bang untuk, untuk era sekarang ini ketika anak terbiasa dengan permainan teknologi bermain game, ya kan. Dia butuh ada juga area space buat mengaktualisasikan permainan game yang mungkin atau apa-apa. Aku yakin wadah playground ini akan berfungsi. Karena dia penyeimbang kegiatan si Kucah itu dari permainannya itu. Itu aja <tuh>. yang jangka,